Gedung Udal adalah sebuah kampung kecil di pelosok Jawa Tengah. Sebuah kampung di mana tempat saya berada saat ini. Menapaki kaki di tempat ini merupakan bagian dari lembar perjalanan hidupku. Bermodalkan pengetahuan seadanya tentang kampung ini, aku memberanikan diri menjalani hidup dan berkarya di tempat ini. Teringat olehku pertama kali menanjakan kaki di tempat ini saat musim kemarau, di mana saat musim kemarau sangat susah untuk mendapatkan air bersih, mencuci harus dikali bahkan mandi hanya sekali. Tetapi itu bukan menjadi sebuah alasan, itu hanya bagian dari warna pada lukisan perjalanan hidupku di tempat ini bertemu dengan putra putri jawa dan menjadi bagian dari kisah mereka adalah hal yang tak pernah kuduga sebelumnya tetapi Tuhan menginginkan aku berada di tempat ini dan menjadi bagian dari hidup mereka aku sempat pesimis apakah aku bisa hidup di tempat mayoritas apakah masyarakat akan menerimaku apakah anak-anak mau menerimaku menjadi bagian dari hidup mereka menjadi guru bagi mereka Segala keraguanku terjawab ketika aku bertemu dan mengenal mereka Hal inilah yang membuat aku semangat untuk berkarya Selama setahun ini aku sudah berusaha memberikan dan menyalurkan kemampuan sebisaku untuk mendidik mereka Hari ini anak-anak paud akan belajar tentang alat-alat komunikasi dan di sini saya sudah menyiapkan bahan ajar untuk mereka diantaranya ada televisi, ada handphone, ada surat, ada telepon, ada radio. Saya akan memperkenalkan alat-alat komunikasi ini beserta kegunaannya mereka juga akan uh, berkreasi membuat alat komunikasi ini dengan menempel, menggunting, dan juga melipat kertas sehingga menghasilkan alat-alat komunikasi seperti yang sudah saya siapkan ini. Oke, jadi televisi ini adalah alat komunikasi yang super informasi. Ya. Walaupun tidak instan, perubahan yang mereka tunjukkan tetapi aku sangat senang melihat perubahan mereka dari yang tidak tahu menjadi tahu dan dari yang tidak bisa menjadi bisa suka duka bersama mereka hal yang paling berat ketika setahun mengadi di tempat ini adalah ketika harus melepas kepergian salah satu anak bimbingan belajarku kembali ke pangkuan sang pemilik kehidupan pertemuan dan perpisahan adalah rahasia Tuhan dan saat ini Tuhan mempercayakan aku untuk kembali menjadi bagian dari pendidikan anak gedung udara. Aku akan lebih berusaha lagi untuk memberikan yang terbaik bagi mereka. Lebih kreatif lagi untuk memajukan pendidikan mereka. Terima kasih kepada para donatur